Saudaraku semua, kali ini kita akan menyaksikan pembongkaran rumah ya, yaitu rumah lama akan dibongkar semua dan rencananya akan dibangun. Proses pembongkaran ya. ya Di sini perancuran beton-beton dan tembok tembok dan dilatakan semua oh ini udah miring nih oh tinggal dorong aja ini Aduh, Oh, Yuk, kita masuk ke dalam lagi yuk, guys. Saudaraku. Gimla penampakannya ya. Jadi ini kayu-kayunya, adalah... ya. dulu bekas WC dan dapur, guys. Ini dulu bekas kamar kami. Dan ini dulu ruang keluarga ya, Inilah penampakannya sekarang. Dan ini dapur. Nah, ini dia sumur. Saudaraku semua, sumur ini dulu. Airnya sangat bagus ya Dan tidak terlalu dalam Sekitar 7 sampai 10 meter Namun karena sudah lama tidak terpakai Dan sudah Banyak timbunan-timbunan Pohon-pohon daun-daun dan batu-batu ya Dan ini tempat penarikan kereknya sedang membobok tiang nah, teras ya nggak itu dulu pak ditempur tempur pak rontok dulu yang ini nah, baru tiang ini tanggung dikit yang ini ambruk nah, besinya juga kecil ya hati-hati itu -hati. dorong, ditarik maju hmm. kayaknya cuma ada Coba besinya, ada besinya kan? gua kecil sini ya tarik banget ya. ya ya saudaraku sahabatku semua inilah proses pembongkaran ya dari rumah tinggal ini diratakan tanah jadi Pelan-pelan untuk hari ini pengerjaan sampai kira-kira satu minggu ke depan untuk dihancurkan semua, diratakan dengan tanah. Yang awalnya adalah rumah keluarga. Untuk itu terima kasih semua saya itu sudah menyaksikan video sederhana kami ini, yaitu tentang bagaimana dan melihat situasi pembongkaran rumah tempat tinggal untuk dijadikan bangunan asrama.